Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Oke, di tutorial kali ini, di channel tutorial akan membuat video cara membuat opening YouTube dengan logo gold. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Support terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Mari kita lanjut.